Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di Gitar Channel yang sekarang lagi-lagi jelas-jelas tidak akan ngomongin gitar ya Kenapa? Karena sekarang lagi mau main Fall Guys guys Jadi banyak banget yang rekomendasiin ke gue buat main game ini juga ya Terus Obi, Baringin, Eric, Volva semua bilang Man ayo man main ini, man main ayo ini Tapi mereka belum main gitu loh Gue yang udah main duluan anjing lihat tuh, udah season 4 progress level 4 gue Baru kali ini gue ngontenin juga karena kemarinan sebenarnya nungguin mereka, cuman mereka ya sibuk sendirilah, ada yang lain-lain juga. Di sini gue akan bikin konten sendiri dulu. Mungkin nanti di next berikutnya kita akan uh, main bareng ya sama mereka. Reaksi pertama gue main game ini sih gila sih, gue teriak-teriak nggak ada obat sih. Ini sekalian gue aja kali ya. Bener-bener kayak ngeselin dan yang bikin game ini apa ya berbeda mungkin dari yang lain sampai gue juga pengen main itu karena nagih sih kalau gue bilang. Kayak nggak bisa main sekali doang. Pasti mau lagi, pasti mau lagi, mau nyoba lagi. By the way, sampai sekarang gue belum pernah crown, ya. <laughs> Ketahuan, cupunya anjing. Gue cuman pernah satu game itu, peringkat satu, cuman sekali doang. Itu juga anjir, karena gue masih belum tau gamenya tuh di sini apa aja. Get crash, avoid the moving doors and rest to the finish line. <coughs> <laughs> aduh, siapa yang buat sih game ini anjir? Kepikiran aja gitu. Dan by the way, gue di sini juga pakai skin ya, karena gue beli langsung yang ada skinnya <laughs> Oh, dia yang kayak AFK dong, kesian banget. Aduh, di sini tuh kalau gue nggak tahu kenapa, kalau gue tuh selalu disenggol orang. Aduh. Tapi gue tuh nggak bisa nyenggol orang, anjir. Aduh, ketutup lagi. Sip. Tuh, berani, Shit, banyak juga yang lolos anjing. Ayo, buka-buka, nice. Siap. sorry. <laughs> gue nggak mau tak kabur ya. Orang kayak nungguin-nungguin di situ tuh yang mau kelar. <laughs> Ada yang kenal kayak gitu lagi. Ya gue nggak mau tak kabur ya. Kayak orang-orang nungguin di finish line buat ganggu-gangguin, sorry banget. Lo akan serius untuk menang anjing, quarter, keep balls in senior area tuh orang for your baru gue bilang gue nggak main nggak pernah main bola anjing. Oh oh sorry, ini bukan bola yang gawang-gawang gitu ya, tapi simpen bola buat kita banyak-banyakkan buat tim kita. Oke, okay, gue tim biru siap, siap, let's go, bitch, let's go. Woi Kenapa lo tendang tadi bolanya ke sana anjing Aduh, aduh, aduh Ayo minimal nggak ke kuning lah Aduh jangan ke kuning Soalnya biru udah banyak nih Eh biru, merah udah banyak Uh biru, biru makin banyak Siap mantap, mantap banget Oke okay, oke okay, yang kuning, yang kuning Biar yang kuning yang kalah, cuy. Nice, let's go, Marvel! Oh, yang bener, goblok! Kenapa dikemerahin gila oh, gila apa anjing? Tem Tim gue goblok banget tuh. Apa sih yang biru sama merah? Di ke kesanain gila, mereka sih nggak bisa main sih. Parah. parah, parah, parah, parah, parah. Aduh, udah males gue 26 detik. Aduh, biru jadi sisa satu lagi. Ayo lah. Ayo lah. Ah, nice banget tuh yang itu sana sendiri. Nice, nice banget, nice banget. Ayo dong, ayo dong. Ayo satu lagi, satu lagi. Ah, fuck. Oke, okay, nice, nice, mantap, mantap. Mantap, mantap. Harus dijaga bolanya, harus dijaga. Oke, okay, mantap, mantap. Tidak boleh. Aduh. Oh shit, shit. Nice. WUH Woi. Avoid the walls and stay on the platform. Oke, okay, oke okay, ini yang muter ada tembok siap-siap. Aduh, siap. berat nih berat nih. Ayo, langsung grab-grab orang. <laughs> Padahal belum datang temboknya belum datang. Sebentar ya, tunggu dulu temboknya. Ya ya gampang gampang. Sana lu sana lu. Bercanda ya. Wow! Sana lu sana lu. Oke ini masih gampang. Oh shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit. Oke oke oke masih dari satu arah doang. Kalau temboknya satu arah nggak apa-apa lah. Oh nggak boleh nggak boleh nggak boleh. Oh shit shit. Oke oke gampang gampang gampang masih bisa masih bisa. Oh shit dari sampai sana dong. Oke siap bisa bisa. Uh bisa. Oh makin susah ya. Oke gampang gampang. Tenang coba tenang. Semua tenang, semua tenang Masih bisa, masih bisa Oke ini tambah loncatan juga Anjing, oke, tenang, tenang, masih bisa Masih gampang Holy sh** Holy shit. Oh, makin cepet keluarnya ya Nice Masih bisa Awas bangsa Ups Ups Oh, oh, oh, oh, loncat, loncat, ah, gila, gue gak bisa loncat dong ah! Wah curang, curang, curang, curang Gue tuh kena body terus, anjir, tapi gue gak bisa ngebodi orang, kenapa ya Lagi-lagi-lagi, anjing, yang kayak gini-gini nih Ah, DZH, <tuh> Navigate and the obstacle, oh, oke, okay, tahu ini juga Biasa awal-awal emang race doang sih ya Siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, oke SHIT, SHIT, SHIT, SHIT siap, uh, nyaris Boom IQ 200 Oh shit man Gue paling terakhir nih Oke oke oke Mau nyaris Oke okay, oke okay. Gue gak terlalu nggak ter terlalu paling terakhir Harusnya Oke okay, oke okay. Alright Alright Alright motherfucker Alright motherfucker Nah nah nah Nah Bom. Ah shit The slime climb ini gue gak pernah Satupun bisa anjir Sampai qualified gitu gak bisa gue Aduh coba deh Yang penting disiplin guys Kita coba anjing Orang tuh pada mau loncat lewat sini nih Tuh cuman kayak orang gila anjir Dan biasanya kelamaan Udah gue lewat sini ya Wah, minggir waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. aman, aman. Bodoh amat, gue lewat sini biar aman. Aduh, kena bola lagi. Ya ampun, Hampir aja. Ayo, bisa, bisa, bisa, man bisa, man bisa, man bisa, man bisa, man bisa, man. Sip. uh nyaris sumpah sumpah. Waduh, gila ya sih yang di bagian ini! Nih, gila banget nih. Alright, alright. Uh, oh shit, man, disini juga gila. Ah, gila banget! Ketika gue ANJING wah, gila binatang, binatang yang ganggu situ binatang. Untung udah gak diganggu lagi, sip. Let's go, let's go. This is the time. Is this... Oh, shit! Is this time? Fuck you! All right, all right, all all right, shit, shit. All right. Oke, okay, bisa, sip. Oh my god. Ini pencapaian terbaik gue di map ini. Oh my... Oh! Uh. Oh! I don't know what. Nah, nah, nah, nah, nah. Woo! Woo! tinggal berdelapan dong, gila gila sih. Oh, <laughs> then this is the fun one, the final one. Ah, kenapa harus bola sih? Gue belum pernah bola, anjing. Delapan empat lawan empat. Yah futsal aja kurang orang anjing. Futsal lima lima. Wah, gue gue gue pemain bola nih. Masa gue kalah sih anjing? Sorry sorry. Let's go! Oh kak gila Block, motherfuck, kak Block Mab, asyip Block, motherfuck My Tenang semua, EJ gilu bisa jadi keeper yang bener ga? oi, Gila Tidak akan, aww, ah, salah Wuih Tidak akan, bodoh Let's go Gila yang kuning gue Gue defendnya sih parah Gue, gue parah banget defendnya yang nyerang dari biru goblok. Oh, this is a, this is a chance. Ah, oh, gila-gila, gue nge-score, gue nge-score, gue nge-score. Dua biji, gue nge-score. Boom! Wah, Let's go! Oh, this is another. Wah, bola apa ini anjing? Tidak kan, tidak akan gila. Gue defend dua bola sekaligus. Boom! Gila, gue coba banget. Kalau main bola anjing, oh, siap! Gue gak bisa main rugby tidak kan anjing, oh, bolanya gak bulat Alright, alright That's what I'm talking about Oh shit, no! No! Oh No! No! No! Oh, shit, that's... Oh god Oh! Oh! Oh, goblok Oh, <laughs> gimana sih? Ah! Oh nice! Nice one! Tenang, tenang, tenang Gua rebound, gua rebound Walaupun ini bola bam Nice! Nice! What oh. the fuck? Let's go! Ah, tidak! Tidak akan, bum! Tidak akan. Oh shit, kok tembus anjing? Oh shit. Ah, oh. oh shit, kenapa dia menendang ke belakang? Oh shit. Let's go, nice, uh. nice. Ini uh. eh, mana boleh? Oh no, no, no, no. Nice. No, no. Oh. Boleh yang sana? Oh sip sip udah jawab. Tenang, tenang, tenang. Gue bantu, gue bantu, gue bantu. Jaga, tenang aja, bos. Bos. Let's go, fucker! boom boom, gila, gua jago banget parah, gak bohong, gue gak bohong, gue gak bohong, oh shit, shit, bola, bola, bola, bola, Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak! Tidak, tidak, tidak! tidak, tira, nah, Nice! tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, jago banget! tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, Oh, tira, tira, tira, tira, tira, Tidak! Nothing your game, nothing your dream, nothing your <laughs> Bob! Brebup! Berpap! Alright. Tadi bukan final game, Royal Fumble you used to grab the trail. Ah, shit. Shit! Ini kayak kucing-kucingan, guys. Jadi lo harus ambil buntutnya anjing. Please gue yang ada buntut, adung please gue. Udah melayang buntut. Ah, gua enggak ada buntut, ya. Aduh gila apa lo? Cuman berempat main kayak begini anjing. Mau ngapain? Wah, geblek geblek geblek geblek. Oh, right. ora. Oh, git. Oh shit, ini turun anjing. Oh, oh, oh shit. Salah. Ah, tenang tenang tenang. Ayo loncat mana lu? Lo? Loncat kemana? oh oh, Oh shit. Oh no no no no no. No no no. Gila sih. Gila sih. Oh shit, kepental anjing. Gila curang banget yang dapat satu menang dong anjing. Mana dia tadi? Mana dia tadi? Oh, di sana. Mana dia? Wah, gila sih. Benar-benar gila. Sini lo loncat ke sini lu. Loncat ke sini lu. lu. Oh shit! Boleh juga lu anak anjing. Sini lu ke kiri lu, ke kiri. Aduh dia kesana lagi. Sumpah gue mau jagain dari ah, bangsat bangsat. 23 detik anjing. Bangsat. Lu ke sini kek. Uh nyaris. Sumpah. Oh empat asit tiga. Dua asit shit, ah, sit. Tadi nyaris, tadi nyaris Anjing ah. Lagi lagi lagi lagi bodo amat anjing Udah udah last game deh last game deh Last game Kalau nggak, gua gak berhenti anjing Let's go deh nanan Oh shit Gila loh. Sumpah, sumpah, sumpah Mampus goblok Waduh, waduh Nice Buka. Wah, sial Oh, aduh, goblok, no aduh. Loncat, siap. A nice. Aduh, aduh, udah banyak lagi yang lewat anjing. Ayolah, ayolah, ayolah. Let's go, let's go, let's go. Oh. buka please. Woo! Woo! Oke, uh. oke, okay, okay. sekarang yang roll out, roll out. Sekali lagi ya, kuning adalah pembuangan publik Aduh yang ini gue belum lewat sama sekali lagi Ayo, ayo, man, ayo, man, fokus, fokus, fokus, fokus Let's go, let's go, let's go, let's go Alright, alright, alright, alright Fokus, fokus Oke, okay, oke okay. Gila-gila gue konsen banget, nggak bohong, bodo amat, anjing Nice, nice, nice Aduh, wah, oh, wah, oh, wuuuh, nyaris, nyaris, nyaris Yai. Sip, sip, sip Nggak boleh karena pergi lo HAHAHAHAHAHA <laughs> oh, oh Na, na, na, na, na dan touch me, dan touch me. Oke, okay, oke, okay, masih aman, masih aman. Ayo, let's go, let's go! Masih bisa, yuk! Masih bisa, yuk! Boom, boom! Perf ah, perfect match! Ow! sumpah, ini lu harus ngafalin ajir. Lu harus hafal bangsat, bangsat, bangsat, karena nanti selain buah yang ditampilin di layar, ya, itu bakal jatuh pisang anggur oke okay. pisang anggur siap ini pisang anggurnya ya masih pisang anggur udah aman lah nih pisang kiri anggur kanan yang kalau di sini ya pisang anggur let's go anggur anggur, anggur. sip sip aman semua aman wuh nyaris dia jatuh nyaris dia loncat ke yang salah nih. anggur semangka oke okay. anggur semangka anggur semangka ceri siap Anggur semangka ceri, aduh oren jauh banget. Anggur semangka, oh, oke. Okay. Anggur semangka ceri oren, anggur semangka ceri oren, anggur semangka ceri oren, anggur semangka ceri oren, ceri. ceri, ceri, ceri, ceri, gila gila. Wah, wah, gila. woi tahan, tahan semua tahan. Wuh, wuh. Santai, santai bro, bro, bro. Oke, okay. uh, pisang, anggur semangka, pisang anggur semangka, anggur, pisang, anggur semangka, anggur, siap. Pisang, Anggur, Semangka, Anggur Pisang, Anggur, Semangka, Anggur Ayo, ayo, ayo Pisang, Anggur, Semangka, Anggur Pisang, semang Anggur, Semangka, oke okay. Semangka, Semangka, siap Eras lo, Ya, siap Aman, aman, aman, aman aman Boom Mamamai, mamain Boom The Fall This is my jam, motherfuck. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Gila gila gila ini gue yang jago banget nih harusnya gua jago banget. Oke okay, gua warna oke okay, warna biru siap. Let's go man fuck. Gue main bola anjing. Boom. Oh, oh shit. Nice nice one. Nice one. Let's go let's go. Tenang. Oh ini nih nggak boleh. Ini nggak boleh. Jaga. Nice. Tenang tenang ada gua lagi. Tenang ada gue lagi. Boom. Oh shit salah. Maaf. Aduh. Gara gara gue kesana lagi. Au. Oh, nice. Oh, aduh gak kena lagi. Oh, duga kena lagi. Oh shit. Nice one. Gue clear, gue clear, clear. Gue clear lagi, clear. Nice one, nice one. Boom. Ah, ada boom. Oh shit. Nah, nah, nah Boom. Kotak. Nice, nice banget. Gue block biru yang itu. Gue block. Woi. Lo kemana? Nice! -er. Nice! -er. Oh shit. Nice one, nice one, nice one. Nice, nice follow up. LET'S GO motherfucker. LET'S GO LET'S GO BOOM 3-0 ANJING Gila ini semanjem LET'S GO THAT'S WHAT I'M TALKING BAPE NICE ONE Gila 5-0 Gila La Gak ada ini Ini lebih parah dari 82 Ini lebih parah dari 82 LET'S GO NICE ONE motherfucker. YE yeah. Mana bola lagi Mana bola lagi BOOM NICE Tenang, tenang, tenang, tenang. Gue yang golin, sana kalau keluarga masuk, gue yang golin, gue yang gue yang gue yang golin, gue yang golin. Aww, nah, oh, Na, na, na, na, na Na, nah, nah, nah, nice. nah, nah, Boom! nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, gila nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Ah! Oh, nein, na na. Oh, nah, nah. nah, nah. oh. bom, berbom. Not this one. Oh shit. Boleh juga. Oh. Ah! Nice. Woisha! Oh shit, shit, shit, shit, shit. Nice. Tapi kita udah menang banget sih. Kita udah menang banget sih. Parah parah gila dua bola sekaligus bom dua bola sekaligus bom let's go let's go udah semua rambut gempol nih semua rambut gempol pop oh boom oh shit ini yang sering gue liat di video-video sih yang highlight highlight gitu montage ini pertama kali gue lakuin ini dek kayaknya. oh shit let's go nah Nah, nah, nah, nah, wuh, Wuh! wuh, ah, goblok dia, ha, -ha! wuh, let's go, let's go, wuh, wuh, wuh, ayo, ayo, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, nice one, nice one, tenang, gue gak jatuh, nice one, oh, this is, oh. Aduh, Ya. Yeah. Maaf guys. Gila-gila itu yang terakhir gila banget sih. Gila banget yang terakhir tuh. Kenapa kotak nggak masuk ya? Ah, goblok banget, goblok. <t> ya, yeah, guys, mohon maaf karena kegoblokan gue ya. Aduh, konten kali ini untuk yang main guys cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Go Wirman, keep rocking and headbanging. Cabut dan nyesal dulu. Bye. Fuck out uh, shit.